Kerja makan terus. Jangan lagi santai jam break, komandan. Jam berapa ini? Jam berapa ini? <tuk> Nak ah, <jatuh. tuk> aja Kalau kerja <tuk> <tuk> Tahu waktu break tadi udah dari sejam yang lalu dia harusnya mulai ya. kerja lagi. Ya, komandan. Pas kepeng dari mana? <tuk> <tuk> jam segi <tuk> belum tiba nyampe, kamu mau nyampe. Ngapur, dari mana? Saya ini kan mau nyelamatin orang yang diculik. Hmm. Kan identitas yang saya kantongin namanya Yuki Kato. To. Betul. Pas saya cari, saya cari, pas sudah ketemu. Begitu saya pegang, Loh, lho. tangan saya kesusupan. Loh kenapa? Taunya Yuki Kaso. Wah, ada kayu di situ. Lah <laughs> komandan. Nah, aku juga masalahnya sama eh. Kemarin juga aku berusaha nangkep yang namanya Yuki Kato kan. Kita nah, bawa sini tapi kita bersahabat, taunya ribet. Kok bisa? Kenapa? Harus dibuka dulu, harus gini dulu, Hah? ternyata Yuki Kato. Wah! Wow. Wow. oh Iya! Oh, iya <laughs> ya, memang. Kau kesueng, komandat. Ganti Sami huh. ketemu, saya pegang gede. Huh. Masih tangkap. Loh kok kecil? Lu apa itu? Yuki Kato. Oh. Kok <laughs> Yuki Kato. Kemarin saya lihat juga. <laughs> anu plat nomor mobil mobilnya itu saya tangkap di jalanan. Uh. Loh, pas saya tangkep, saya mau nangkep Yuki Kato. Uh. Pas saya tangkap di jalanan kok pada ribut orang-orang masyarakat banyak. Ternyata Yuki Kaco. Oh, Kaco. Salah. Saya kira Yuki Kato itu lemah-lembut. Kok saya tarik ternyata kuat banget. Uh, Gatohnya bukan Yuki Kato. Apa? Yuki Walah Yuki Kawan. Anu komandan, ah, Sekarang jam berapa ya? Jam 8. Waduh kenapa? Apa? Saya ketinggalan acara TV favorit saya. Apa? Itu ada acara TV yang isinya orang-orang reggae semua. sopo Nama acaranya Rumah Uye. Wah wow. <laughs> ya Uye. <laughs> apa hari Minggu ya hari Minggu. hari Minggu saya nonton acara ekstrim ya. tapi bikin orang kelihatan cantik hmm. loh apa acaranya my trip my Wah. Wow. <laughs> hmm. kemarin saya nonton sinetron uh. pas saya nonton loh Adegannya sedikit tapi lagunya yang banyak. Hah? Ternyata oh. noktah merah perkawinem. Wah. <laughs> Wah. <laughs> kan pada nonton sinetron ya? Kalau yeah. saya mah beda, oh. malam minggu saya tuh mau nonton konser di TV. Ah. Ada band favorit saya dari Bali. Hmm. Itu band metal gitu. Oh iya yeah, iya. Yeah. Kok oh, anggotanya ada empat, keren banget. Iya. Yeah. Pas saya nonton, loh kok cuma sendiri. Duh. Duh, kok bisa? Saya kira Superman superman is dead. Hah? Tentunya Superman is, dead. Wah. Wow. <laughs> Iya, ya. saya masuk ke acara-acara prank itu, Pak. Hulu uh, di TV ini juga. Oh, ya? Iya, pas di telepon kok orangnya isinya hmm. petani semua. Oh, oh? Ternyata acara namanya Upsawa. Ya. Wow. Wow. sawah. Oh, Oke, okay, saya coba ya, Komandan. Tapi capek ah. Kenapa? Apa? Capek kerja mulu, pengen uh. jadi uh. rafatar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kamu pengen jadi Ravatar? Uh. Ya udah, aku jadi Tante Mary. <laughs> Yuki, iya. Yuki keturunan ramen ya, kau ramen Jepang. Oh, oh iya. ya, bener sih ramen dari Jepang. Iya. Terus kalau keturunan Cina kue tiao ya, gitu. <laughs>